SCP Foundation akan menghapus gambar SCP-173 dari website mereka. Ini adalah kabar penting karena kalian pasti penasaran kenapa gambar SCP-173 sampai mau dihapus. Padahal bukankah ini gambar yang dikenal banyak orang? Jadi kalau kalian tahu bahwa semua konten SCP itu punya lisensi CC atau Creative Commons. Ini mungkin buat kalian bingung tapi pendeknya adalah semua konten di SCP Wiki seperti artikel maupun gambar SCP bebas digunakan siapapun untuk keperluan apapun. Kalian bisa melapetin dari konten SCP misalnya kayak channel kami yang nyalain adsense di video-video kami atau mau jual boneka SCP tapi ada syaratnya yakni ngasih kredit atau sumber artikel yang kalian gunakan beserta nama penulisnya makanya video-video SCP itu punya teks berisi video ini dibuat berdasarkan SCP ini oleh penulis ini kalau nggak dimasukin yang nulis SCP nya bisa nuntut yang bikin dan hasilnya bisa berupa ganti rugi denda atau bahkan penjara masalahnya foto SCP 173 itu tidak terdiri dalam lisensi CC. Foto SCP-173 itu terdaftar sebagai hak cipta dari Izumi Kato, pembuat patung dan gambar on title 2004. Gambar patung yang difoto oleh Keisuke Yamamoto itulah yang menjadi foto SCP-173. Dulunya, penulis artikel SCP-173 enggak ngecek apakah dia bisa make fotonya dengan bebas atau enggak. Jadi dia secara enggak sengaja mencuri fotonya tanpa izin dari Izumi Kato selaku pembuat patungnya. Beberapa tahun kemudian, Izumi sadar dan ngelihat wah gambar gue digunakan tanpa izin dan langsung ngehubungin orang di SCP Foundation. Memang, akhirnya SCP Foundation mendapat izin untuk memakai gambarnya selagi nggak diuangkan. Tapi jelas Izumi nggak senang sama urusan kayak begini. Izumi Kato nggak maksa SCP Foundation untuk ngehapus gambarnya, tapi ini adalah keputusan SCP Foundation sendiri. Selain karena mengikuti lisensi CC yang ada dan menghormati Izumi, ada permasalahan lain. Belakangan ini, ada orang-orang yang memakai gambar SCP-173 untuk keperluan komersial atau diuangkan. Kita pakai contoh nyatanya aja deh, masih banyak konten kreator yang memakai gambar SCP-173 dan nyalain adsense di video mereka, dan bahkan nggak ngasih sumber sama sekali. Orang-orang kagak tahu aturan kayak gini yang SCP Foundation pengen hilangkan. Apakah ada pengganti dari gambar SCP-173? Sayangnya enggak. Mutu 42 sebagai penulis SCP-173 bahwa dia pengen orang-orang membayangkan SCP-173 versi mereka sendiri. Jadi SCP Foundation sedang ngadain event di mana orang-orang bisa ngirim gambar SCP-173 sesuai khayalan mereka sendiri. Nantinya gambar-gambar SCP-173 ini akan dikumpulkan menjadi sebuah galeri yang bisa dilihat semua orang. Contohnya kayak SCP-173 yang dibuat sama channel SCP Illustrated yang dimana dia nyoba untuk bikin SCP-173 dalam bentukan yang unik dan berbeda. Gua saranin kalian cek channel SCP Illustrated karena dia bikin konten yang bagus terkait SCP. Jadi apa pendapat kalian? Apakah kalian setuju gambar SCP-173 dihapus? Kasih pendapat kalian di komentar dan jangan lupa untuk selalu secure, contain, dan protect.